Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu yang kami hormati Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Kunci jawaban di halaman 102 103, 104, 105, 106, 107, 108 Dan 109 pada tema 3 kelas 4 Peduli terhadap makhluk hidup Baik langsung saja kita jawab di halaman 102 Berdasarkan teks di atas, jawablah pertanyaan berikut. Apa yang terjadi di lingkungan pasar? Yang Hal yang terjadi di lingkungan pasar adalah suasananya sangat ramai. Di lingkungan pasar banyak sampah menumpuk berserakan. Lingkungan pasar sangat kotor dan berbau. Tanyaan nomor dua: mengapa pasar sangat bau? Banyak sampah yang tidak dibuang pada tempatnya sehingga busuk dan menimbulkan bau. Soal nomor tiga di halaman 102: ketika sampah di pasar berserakan, apa akibatnya bagi lingkungan? Lingkungan pasar menjadi tidak sehat karena kotor dan berbau tidak sedap. Sampah juga membuat lingkungan pasar menjadi banjir karena aliran air tidak lancar. Soal nomor empat, ketika sampah di pasar berserakan, apa akibat bagi orang-orang di pasar? Sampah di pasar yang berserakan dapat mengakibatkan orang-orang di pasar mengalami gangguan kesehatan karena lingkungannya yang kotor. Selain itu, bau yang tidak sedap juga mengganggu penciuman. Berikutnya, soal nomor 5 di halaman 102. Menurutmu, apakah Lani, Beni, dan Udin saat di pasar sudah terambil haknya? Jelaskan. Ya, mereka terganggu haknya untuk dapat menikmati keadaan pasar yang sehat dan bersih. Berikutnya di halaman 103 soal nomor 6. Hak apa yang tidak didapat oleh Lani, Beni, dan Udin ketika ke pasar? Hak akan lingkungan yang sehat dan bersih. Pertanyaan nomor tujuh. Menurutmu, apakah orang-orang yang membuang sampah sembarangan sudah mengambil hak orang lain? Jelaskan. Ya, dengan membuang sampah secara sembarangan mengakibatkan hilangnya hak orang lain untuk menikmati lingkungan yang bersih dan sehat. Berikutnya nomor 8 dan nomor 9. Bagaimana sebaiknya membuang sampah di pasar Sebaiknya, sampah di pasar dibuang pada tempat yang telah disediakan di pasar. Bagaimana sikap positif dalam membuang sampah? Sebaiknya kita membuang sampah pada tempatnya dan apabila kita melihat sampah, berserahkan segeralah membersihkannya. Berikutnya kita akan jawab di halaman 104. Kita isi bagan lingkaran ini. Cara menjaga lingkungan. Yang pertama membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua menanam pohon di sekitar rumah. Yang ketiga membersihkan Halaman rumah setiap hari Keempat, membersihkan bak mandi seminggu dua kali Yang kelima, membersihkan selokan dari sampah Yang keenam, mengolah limbah Dan yang ketujuh adalah menggunakan barang-barang hasil industri yang ramah lingkungan Berikutnya kita akan jawab di halaman 105. Diskusikan dengan kelompokmu, bagaimana teknik membuat montase? Teknik montase adalah dengan menggabungkan beberapa gambar yang sudah jadi. Gambar-gambar tersebut dipadukan hingga menghasilkan satu gambar baru. Biasanya Gambar diambil dari majalah atau koran bekas Nomor 2 Apa saja yang perlu diperhatikan saat membuat montase? Hal yang perlu diperhatikan saat membuat montase adalah Yang pertama, pilihan gambar harus sesuai antara satu dengan lainnya yang kedua, pilihan warna gambar. Saat memilih gambar, juga harus memperhatikan perpaduan warna gambar. Yang ketiga, kerapihan saat menempelkan gambar menjadi satu kesatuan. Berikutnya di halaman 106. Dayu Lani Siti sudah selesai membuat montase. Mereka ingin membingkai montase buatannya. Setelah diukur, untuk satu montase membutuhkan 83,7 cm kayu bingkai. Hitunglah taksiran panjang seluruh kayu bingkai yang dibutuhkan. Jumlah montase yang akan dibuat sama dengan 3 buah. Satu montase membutuhkan 83,7 cm, kayu bingkai dibulatkan menjadi 84 cm, karena 7 lebih besar dari 5 sehingga dibulatkan ke atas. Ketiga, mohon maaf, 3 dikali 84 sama dengan 252 cm. Jadi, taksiran panjang seluruh kayu bingkai yang dibutuhkan adalah 252 cm. Berikutnya, bagaimana dengan taksiran operasi pembagian diskusikan dengan kelompokmu hasil penaksiran 3,4 dibagi 0,6 adalah hasil penaksiran. Dari 3,4 dibagi 0,6, 3,4 ditaksirkan pembulatannya adalah 3 karena angka di belakang koma adalah 4 dibulatkan ke bawah yaitu menjadi 0. Kemudian 0,6 ditaksirkan pembulatannya adalah 1 karena angka di belakang koma adalah 6 dibulatkan ke atas sehingga 3,4 dibagi 0,6 sama dengan 3 dibagi 1 sama dengan 3. Perhatikan bilangan pada operasi 3,4 dibagi 0,6. Ingatlah bahwa 36 habis dibagi 4. Jadi penaksirannya itu 3,6 dibagi 0,6 hasilnya adalah 6. Berikutnya Hitunglah hasil penaksiran berikut A B C D E dan F Mari kita hitung Untuk A 31,5 dikali 2,3 Kita taksirkan menjadi 32 dikali 2 sama dengan 64 Kemudian B 23,6 dikali 4,7 Kita taksirkan menjadi 24 dikali 5 sama dengan 120. Kemudian yang C, 12,6 dikali 8,6 sama dengan 13 dikali 9 sama dengan 117. Kemudian yang D, 345,5 dibagi dengan 5 kita taksirkan menjadi 345 dibagi 5 yaitu 69. Berikutnya yang E, 41,7 dibagi 4, kita taksirkan menjadi 42 dibagi 4 sama dengan 10,5, kita bulatkan menjadi 11. Berikutnya, Dayu mempunyai tali panjangnya 100 cm, ia akan memotong tali sepanjang 9,6 cm. Taksirlah banyaknya potongan yang bisa dihasilkan. Mohon maaf yang F tadi ya, belum kita jawab. F sama dengan 35,3 dibagi 6 sama dengan 35 dibagi 6 sama dengan 5,8. 5,8 ini kita taksirkan menjadi 6. Berikutnya kita akan jawab nomor 2 karena tadi sudah kita bahas soalnya, maka kita tulis jawabannya. Panjang tali sama dengan 100 cm, potong tali 9,6 cm. Angka persepuluhnya yaitu 6, yang lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas. Sehingga taksirannya menjadi 9 ditambah 1 sama dengan 10 cm. Jadi banyaknya potongan yang bisa dihasilkan adalah 100 dibagi 9,6 cm, kita taksirkan menjadi 100 cm dibagi 10 cm sama dengan 10 Berikutnya di 108 Adik mempunyai pita yang panjangnya 11,6 cm. Adik ingin membaginya menjadi empat potong sama panjang. Taksirlah panjang setiap potongan. Panjang pita. 11,6 cm, angka persepuluhnya yaitu 6 yang lebih dari 5. Maka dibulatkan ke atas sehingga taksirannya menjadi 11 ditambah 1 sama dengan 12 cm, jadi panjang setiap potongan adalah 11,6 cm dibagi 4. Sama dengan 12 cm ini adalah hasil taksiran dari 11,6 Dibagi 4 sama dengan 3 cm Berikutnya soal nomor 4 Harga satu kambing 1,7 juta rupiah Taksirlah harga 5 ekor kambing Harga satu kambing yaitu 1,7 Angka persepuluhnya yaitu 7 yang lebih dari 5 maka dibulatkan ke atas sehingga taksirannya menjadi 1 ditambah 1 adalah 2. Jadi harga 5 ekor kambing adalah 5 dikali 1,7 juta dengan 5 dikali 2 juta sama dengan 10 juta. Berikutnya di nomor 5 di halaman 108 juga. Harga 1 meter kain adalah 120 ribu rupiah. Taksirlah harga 1,75 cm kain. Harga per meter sama dengan 120 ribu rupiah. Ini kita coret ya. Harga 1,75 cm kain ditaksirkan menjadi 2, jadi harga 1,75 cm kain adalah 120.000 dikali 2 sama dengan 240.000 berikutnya kita akan jawab di halaman 108 buatlah dua soal cerita dan selesaikan sendiri soal cerita buatanmu Soal yang pertama, panjang sebuah tali 12,3 meter, tali tersebut akan dipotong menjadi empat bagian sama panjang, berapakah kira-kira panjang masing-masing tali? 12,3 meter ditaksirkan terbaik sama dengan 12 meter, maka 12 dibagi 4 sama dengan 3, jadi panjang masing-masing tali kira tiga kira-kira 3 meter berikutnya di halaman 109 soal yang kedua ayah membawa tiga buah semangka dengan berat masing-masing 2,7 kg berapakah kira-kira berat seluruh semangka yang dibawa ayah kita jawab berat masing-masing semangka 2,7 kg, Ditaksirkan terbaik sama dengan 3 kg Maka berat seluruh semangka 3 dikali 3 sama dengan 9 kg Berikutnya ayo renungkan di halaman 109 Apa yang kamu pelajari hari ini? Apakah kamu sudah menjaga lingkungan? Saya belajar tentang menjaga lingkungan dan menaksirkan bilangan Kedua, apakah kamu sudah menjaga lingkungan? Ya, saya sudah menjaga lingkungan dengan cara menyapu halaman rumah, tidak membuang sampah di sembarang tempat Halaman 109 Sampaikan kepada orang tuamu dampak yang terjadi jika tidak menjaga lingkungan, buatlah rencana di keluargamu untuk lebih menjaga lingkungan. Yang terjadi jika tidak menjaga lingkungan adalah lingkungan akan menjadi bau dan berantakan selain itu tanah akan tercemar oleh sampah. Rencana bersama keluarga untuk menjaga lingkungan, yang pertama, menanam tumbuhan di halaman rumah. Yang kedua, membersihkan lingkungan yang kotor sekitar rumah. Yang ketiga, membuat saluran pembuangan air. Yang keempat, menjaga kesehatan tanaman. Yang kelima, membuat tempat pembuangan sampah. Dan itulah saja yang kita bahas pada video kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.